Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraru wa tauhidah wa ان محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يصلح لكم لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد خير الحديث كتاب الله wa wasallam alhamdulillah jamaah sekalian kepada muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah di pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya untuk sama-sama kita menyabarkan diri kita sejenak, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri diri kita ini. Kita duduk sejenak, kita belajar, menggaling. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita harapkan bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala idza kunta turidu saadah fatlubil ilma wa'mal wa bihi tahsilu ila saadah bi idnillah azza wajalla Kata beliau, jika kamu menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka belajarlah, tuntutlah ilmu agama, duduklah di majlis-majlis ilmu, manfaatkan segala macam sarana yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih ilmu agama tersebut, wak bihi. Kemudian amalkan ilmu tersebut, ilmu bukan untuk didengarkan, diketahui, dicatat, disimpan. Kemudian tidak diamalkan, tidak demikian, jamaah sekalian. Wa'mal bihi, setelah kita pelajari, setelah kita ketahui, maka yang terpenting dari ilmu yang telah kita dapatkan adalah kita amalkan, kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kata beliau, Tasilu ilas sa'adata bi'ithnillahi azza wa jalla. Ketika kamu belajar membekali diri kamu dengan ilmu agama. Kemudian kamu amalkan ilmu yang telah kamu dapatkan tersebut. niscaya yang kau akan meraih keselamatan, kebahagiaan hidup dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau Taisir Latif wa ilmin fihi rusdun wa hidayatun litarikil khair wa tahdhirun an tariqis min ilmin nafi' dan setiap ilmu yang di dalamnya terdapat petunjuk Bimbingan, arahan, kejalan jalan kebaikan, dan di dalamnya pula terhadap terdapat tahzir peringatan dari jalan-jalan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُنَّ فِيهِ maka sungguh itu adalah tanda dari ilmu yang bermanfaat ingin mengetahui mana ilmu yang bermanfaat dengan yang tidak tinggal dilihat kalau di dalam ilmu tersebut diterangkan kita dibimbing untuk menjadi orang yang baik diterangkan di dalamnya perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada amalan-amalan kebaikan dan membimbing kita untuk menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Taala. Ta maka itu adalah salah satu tanda dan alamat dari ilmu yang bermanfaat oleh sebab itulah jemaah sekalian di dalam pembukaan pertemuan kita ini terus saya mengingatkan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk jangan pernah merasa bosan jangan pernah merasa jemu, lelah untuk belajar agama jangan pernah merasa bosan dan lelah untuk duduk di majlis-majlis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah, karena ketika kelezatan ilmu agama itu, ketika kelezatan duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah masuk ke dalam hati kita, kita telah merasakan nikmatnya belajar agama duduk dalam majelis ilmu, niscaya kelelahan rasa capek dan letih yang kita rasakan itu tidak akan memberikan efek lagi. Kenapa? Karena sudah terkubur dengan lezatnya menuntut ilmu agama. Makanya jamaah sekalian pun kita ingatkan untuk selalu meminta kepada Allah keistikomahan. Itu yang paling penting. Iya. Minta keistikomahan Ya muqallibal qulub, Thabbit qalbi ala dinik Ya muqallibal qulub, Thabbit qalbi ala ta'atik Wahai Allah Zat yang membolak balikan hati Kokohkan, tetapkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kokohkan, kuatkan, tegarkan hatiku di atas ketaatan terhadapmu Seraya kita terus berdoa Allahumma inni as'adukah ilman nafi'an wa hi Allah aku meminta kepada mu tambahan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah insyaallah seperti yang telah kita ketahui bahwa pertemuan kita di pagi hari ini bertemakan ingin masuk surga. Ada tanda-tandanya itu ingin masuk surga. Ya. Kalau pertanyaan ini ditanyakan, dilayangkan kepada jamaah sekalian, kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, tentunya pertanyaan seperti ini tidak lagi membutuhkan jawaban. Iya kan? Gak butuh lagi untuk dijawab. Kenapa? Karena setiap dari kita tentunya menginginkannya. Ada enggak diantara kita yang enggak ingin masuk surga? Iya. Yeah. Enggak perlu lagi dijawab. Ingin masuk surga, enggak perlu dijawab. Karena tentunya kita sebagai muslim dan muslimah yang berakal jernih, pasti menginginkannya. Iya. Yeah. Karena itulah jamaah sekalian kebahagiaan, keselamatan yang hakiki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin zaiqatul maut, Wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa, setiap dari kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, pasti akan mati. Itu khabar berita dari Allah yang telah menciptakan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa inna matuwa fauna ujurakum yaum al-qiyamah. Dan dialah Allah yang akan memberikan balasan dari perbuatan-perbuatan yang telah kalian perbuat selama di dunia pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya hening, faman zuhziya 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa Dan barang siapa yang dijauhkan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga faqad maka sungguh dialah orang yang berbahagia dialah orang yang beruntung dialah orang yang selamat inilah jemaah sekalian kebahagiaan yang hakiki keselamatan yang hakiki bukan harta bukan jabatan Bukan pangkat, bukan istri, bukan pula anak-anak yang lucu dan mengemaskan bagi kita. Itu kenikmatan pula. Akan tetapi ingin mengetahui kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan yang hakiki yang tidak akan pernah pudar, tidak pernah akan hilang, kenikmatan syurga Allah Subhanahuwataala. Fakadfas, sungguh dialah orang yang beruntung, yang berbahagia kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini untuk mengingatkan kita akan hakikat keberadaan kita di dunia ini dan tidaklah kehidupan dunia tersebut melainkan kehidupan yang melalaikan yang menipu itulah jamaah sekalian makanya mari gunakan dunia ini Mari manfaatkan kesempatan yang Allah subhanahu wa taala berikan di dunia ini untuk kita mengambil bekal sebanyak banyaknya menuju kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak, kehidupan untuk mempertanggungjawabkan segala aman perbuatannya kita. Ya, makanya Nabi shallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimam At Tabarani dari sahabat Sahal sahalimna sa'ad as-sa'idi radiyallahu ta'ala'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad di suatu hari Jibril mendatangiku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Jibril memberikan wasiat-wasiat kepadaku dan diantara wasiat Jibril alaihi kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya juga nasihat ini nasihat untuk kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad wa ahibb man syi'ta fa innaka mufariqu wahai Muhammad silakan kamu cintai siapa saja yang kamu ingin cinta silakan silahkan cinta kepada istri kamu silahkan cinta kepada anak-anak kamu silahkan cinta kepada orang tua kamu ibu bapak kamu kakek kamu nenek kamu saudara perempuan kamu saudara laki-laki kamu teman-teman kamu silahkan cintai tapi ingat wahai muhammad suatu saat kelak kau akan berpisah dengan mereka suatu saat nanti kau akan berpisah dengan mereka apakah kita yang lebih dulu wafat meninggal, meninggalkan mereka ataukah mereka orang-orang yang kita cintai lebih dulu meninggalkan kita jemaah sekalian tidak akan pernah lepas dari dua kemungkinan ini cintai, silahkan cintai kamu cinta terhadap harta kamu, silahkan sah-sah saja, silahkan kamu cinta sama pekerjaan, bisnis kamu, perdagangan kamu, harta kamu silahkan. Akan tetapi ingat, engkau akan meninggalkan itu semuanya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini siapa yang dinasihati Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Nah, bagaimana dengan kita yang setiap harinya lalai? Yang hang setiap harinya terjatuh dalam kubangan kemaksiatan lumpuran dosa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syurga inilah yang seharusnya menjadi cita-cita tertinggi bagi setiap muslim dan muslimah. Camkan ini. Tanamkan ini di dalam setiap lubuk hatinya kita. Bahawa cita-cita tertinggi kita adalah surga Allah subhanahu wa Wata'allah, surga yang di dalamnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wata'allah dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Qaal Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wata'allah berfirman: Adatul Ibadi Salihin, Mala Ainun Raat, Walla Usunun Zamiat, Walla Ala Khatar Qalbi Basharin. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku telah mempersiapkan surga untuk hamba-hambaku yang soleh." Ya, ada tuh. di Aku telah menyiapkan untuk mereka para hambaku yang soleh, dan solehah tersebut. Malah ainun ra'ad kenikmatan yang belum pernah mereka lihat dengan mata mata mereka di surga jemaah sekalian. Apapun yang kita minta terlintas dalam pikirannya kita langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin mangga, ingin jambu, ingin ingin ini dan itu semuanya ada. Tapi jangan samakan. Namah boleh sama. Tapi hakikatnya tidak demikian. Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nih dalilnya: malah Ainun Ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata mereka, Wala urunan Sami'at dan tidak pernah pula terdengar di telinga-telinga mereka, Wala khatar ala qal basharin. dan kenikmatan yang terdapat di surga tersebut. Belum pernah terbetik dan terlintas dalam benaknya manusia. Subhanallah, gak pernah terlintas dalam benaknya kita. Ternyata ada kenikmatan yang sebegitu dahsyatnya yang telah dipersembahkan dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang soleh dan solehah dari kalangan hamba Demikian pula. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari Imam Muslim dalam sahihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam in awwal azumratin yadkhulunal al jannata ala suratil qamar lailatal badr sesungguhnya rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama pernah lihat bulan purnama ya yeah. sedemikian bersihnya sedemikian bagusnya sedemikian eloknya demikianlah rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala subhanallah kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waladzina yalunuhum dan rombongan yang berikutnya setelah rombongan yang pertama tersebut bercahaya wajah mereka seperti bintang-bintang gemerlap laksana mutiara di langit Allah Subhanahu wa taala ya subhanallah kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifatkan keadaan penduduk surga Laya balun, la gawapun, walayal futun, walayam yamtakhitun Mereka penduduk surga itu tidak lagi buang air kecil, gak ada lagi WC di sana. Iya, yeah, gak perlu lagi jamaah sekalian. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah buang air kecil. Walaupun mereka minum sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Dan mereka pula tidak akan pernah buang air besar. Tidak. Iya. Yeah. Tidak pula mereka pernah meluda. Dan tidak pula mereka pernah membuang ingus mereka. Ya, yeah, Subhanallah. Wa amsyatuhum az-zahab. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warshuhum almisk dan keringat mereka itu adalah misik Subhanallah. Coba di dunia mau pejabat kaya ya. Mau artis kaya, mau orang kaya, gimana pun kayanya kalau udah keringat Terkadang bau juga ya kan jemaah sekalian lihat. Ya. Beda halnya dengan penduduk surga. Yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keringat mereka itu adalah misk. Subhanallah. Wa azwajuhum al al dan istri-istri mereka, istri-istri orang yang masuk surga tersebut adalah hurul 'ain, bidadari-bidadari yang bermata jelita. subhanallah. La ilaha illallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Bidadari ya sekalian. Bidadari. Iya. Yang disebutkan dalam hadis yang sohih, jika mereka menyingkap hijabnya mereka maka akan tersinari muka bumi ini. Subhanallah. Bidadari. Iya. Bidadari bidadari yang bermata jelita yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Wasallam, Ala khuluki rajulin. Ala khalki rajulin wahidin. Ala surati abihi Adam. Situ nadhiraan fis sama. Dan mereka penduduk surga tersebut. Perawakannya serupa dengan bapak mereka Adam. Setinggi 60 hasta, Itulah tingginya penduduk surga kelak pada hari kiamat. Seperti bapaknya Adam. Alayhis salam. Masih ada di antara kita yang nggak ingin masuk surga. ya. Setelah mendengarkan secuil dari dalil-dalil yang menerangkan gimana indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah ini jemaah sekalian kita kemudian rela menukar kenikmatan yang bersifat sementara di dunia ini dengan kehidupan yang kekal abadi? Kenikmatan yang selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah ini jemaah sekalian kita kemudian mau menghalalkan segala cara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenyangkan perutnya kita, hanya dalam rangka untuk menyenangkan hawa nafsu kita? Kenikmatan yang sesaat, sesaat jama'ah sekalian, sesaat, iya, jama'ah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. ditambah lagi. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kata beliau alaihi salatu wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata setiap umatku setiap umat Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu kecuali mereka yang enggan enggan masuk surga heran para sahabah radhiyallahu ta'ala Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini di hadapan mereka, kullu ummati jannata Setiap umatku, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Heran para sahabat, kok ada orang, kok ada golongan manusia yang nggak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala? Yang kenikmatannya luar biasa, kata mereka, "Ya, ba, ya Rasulullah, siapa sih orang yang enggan? Siapa sih orang yang enggak mau masuk surga itu, wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Mana apa anida jannah? Waman asoni, fakada aba, siapa yang taat kepadaku?" kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may rasul faqad Allah" dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah yang diamban dari rohnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku Tidak mengikuti apa-apa yang telah aku tuntun Tan bimbingkan Melanggar dari apa-apa yang telah aku sampaikan Maka dialah orang-orang yang enggan Dan tidak mau masuk ke dalam surga. Nah jemaah sekalian ini nih sejenak di kesempatan hari ini kita mencoba untuk berusaha mendengarkan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kemudian kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam ayuhan nas wahai sekalian manusia wahai sekalian manusia absus salam wasilu arham wa at'imu ta'am wasallu billayl wa nasuniyamun tadukhulul jannata bisalamin ingin masuk syurgah ini nih salah satunya dari apa yang telah dibimbingkan dan diarahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhanah, suahis kalian manusia, absus salam, tebarkanlah salam, tebarkan salam. Itu salah satu caranya kita untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sebab untuk kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala wasilu arham sambung silaturahmi jangan putuskan silaturahmi kepada kaum kerabatnya kita yang kedua tuh yang pertama tadi apa sebarkan salam kemudian yang kedua wasilu al arham jalin sambung kekeluargaan Terhadap kaum kerabatnya kita. Wa berikan makanan. Berikan makanan kepada orang lain. Wa Kemudian yang keempat. Kata Nabi SAW. Salatlah kamu di tengah malam. Bangun kamu di tengah malam. Kemudian kamu salat tahajjud. Kamu qiamul lail. Kamu salat malam dalam keadaan manusia terlelap dalam tidurnya. Ketika empat perkara ini eh, kita amalkan, kata Nabi saw. Tada kholil jannah tabissalam nisayah kamu, nisayah kalian akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala dengan selamat. Berjanji Rasulullah saw. Berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini jamaah sekalian, hadis ini jamaah sekalian, itu terjadi dan dinukilkan dari seorang Yahudi. Perhatikan muliahnya hadis ini, orang Yahudi, iya, orang kafir yang menukilkan hadis ini. Siapa nama beliau Abdullah ibnu Salam. Ya, yeah. kurniah beliau Abu Yusuf. Ketika itu Nabi shallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini asal muasal dari hadis yang kita bacakan. Sebab sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala. Asalnya itu dari seorang sahabat yang dahulunya kafir, seorang Yahudi, sahabat yang mulia yang bernama Abu Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu Beliau seorang sahabat yang dahulunya adalah seorang Yahudi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ceritakan sendiri kejadiannya ini, bagaimana asal muasal dia masuk ke dalam Islam orang Yahudi ini yang bernama Abdullah ibn salam kata beliau iya, ketika beliau melihat Nabi SAW dikerumuni oleh manusia yang begitu gembiranya menyambut jenjungan kita Rasulullah SAW kata beliau kata Abdullah ibn salam menceritakan kisahnya beliau kata beliau maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah dan aku melihat kepada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku ketahui bahawa pancaran dari wajahnya bukanlah seorang yang pendusta. Subhanallah. Dia melihat betapa tenangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat bagaimana wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian setelah dia melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia yakin bahawa wajah tersebut bukanlah wajah seorang penipu pendusta bukan, akan tetapi wajah seorang yang selalu berkata jujur. Maka di saat itulah kemudian Abdullah ibn Salam yang pada saat itu masih seorang Yahudi kemudian mengikrarkan. Keislamannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Demikianlah hidayah itu jamaah sekalian. Demikianlah hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang diinginkannya. Itulah hidayah yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang diinginkannya. Itu yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, afsush salam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Ya. Dan ini kata para ulama. Agak kecil ya suaranya, coba tanya dalam. Dan ini kata para ulama, Absus salam." Itu maknanya ada dua. Ya, Tebarkan salam. Apa maknanya? Yang pertama kata mereka Al-Iqthar minas-salam. Untuk memperbanyak menebar salam. Biar yusallim al-insan ala kulli man laqiyahu sawa'un arafahu awlam ya'arifu. Perbanyak untuk menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perbanyak siapapun yang kita jumpai ya dari kalangan kaum muslimin maka dianjurkan kita disyariatkan untuk kita menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal ya kemudian makna yang kedua izharus salam billah ya menjelaskan Memperjelas lafad salam tersebut. Ini maknanya dua ini. Absus salam. Yang pertama perbanyak salam. Tebarkan salam. Kepada siapa saja yang kita ketahui dari kalangan kaum muslimin. Baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Kemudian yang kedua. Perjelas tong ketika kita menebarkan salam. Jangan cuman huruf sinnya saja yang kedengaran. Iya. Jelaskan. Iya. Assalamualaikum. Jangan berlebihan dan jangan pula terlampau kecil sehingga tidak terdengar bagi orang yang kita kirimkan salam tersebut. Ya, pertengahan. Sebagaimana urf kebiasaan masyarakat. Dan hadis ini jama'ah sekalian. hadis yang berada di hadapan kita. Kata Nabi SAW, Ayuhannas, Absus Salam, Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Kata para ulama hadal di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi mereka-mereka mereka yang mau menebarkan salam ini termasuk sunnah yang banyak terlupakan jamaah sekalian termasuk salah satu bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam yang banyak terlupakan oleh manusia oleh kaum muslimin menebarkan salam Prapah banyak diantara kita yang meremehkan sunnah yang satu ini dalam keadaan keutamaannya luar biasa. Salam, menebarkan salam kata para ulama termasuk salah satu sebab yang mengakibatkan timbulnya rasa cinta diantara sesama kaum muslimin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tadukholul jannah tahta tu sungguh kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Walatuk minu hatta tahabu dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afaladullohu ma'alashayin idzafal tomo tahabbum. Apakah kalian? Kata Nabi saw mau aku tunjukkan. Sebuah perkara yang apabila kalian amalkan, kalian kerjakan Maka sungguh kalian akan saling mencintai Akan tumbuh perasaan cinta di antara kalian Habsus Bainakum Tebarkan salam di antara kalian Ya, Ini sekali lagi jamaah sekalian Menebarkan salam kepada sama kaum muslimin Adalah amalan yang mulia Yang akan menimbulkan rasa cinta di antara kita dan akan menghilangkan prasangka-prasangka buruk. Ya. Coba-coba jemaah sekalian, kalau ada gesekan di antara kita dengan saudaranya kita. Ya. Kemudian kita salam kepada dia. Itu akan hilang sangkaan buruk yang berada dalam hatinya. Yang terus ditiupkan oleh setan untuk mengadu domba. Antara kita dengan saudaranya kita. Lagi jalan. Ketemu. Muka ceria. Wajah ceria. ya Kan nampak tuh wajah-wajah yang polos, ikhlas. Memang keluar dari lubuk hatinya. Ceria. Senang. Kenapa? Karena dia cinta saudaranya. Kemudian dia ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hilang tuh. Ya. sangkar buruknya. Oh ternyata. Dia baik saja sama saya. Kirain dia boykot saya nih, karena ikut kajian di Amwah, iya. ataukah yang lainnya. Kirain saya diboykot, dihajar, ditinggalkan karena perkara demikian demikian, karena persoalan bisnis ataukah yang lainnya. Hilang semuanya. Itu apa? Faedahnya salam. Iya. Jadi hilang semuanya, runtuh semuanya. Bisikan-bisikan bisikan yang telah ditiupkan oleh syaitan tuh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bahkan kata nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama wa ifsha salam bin azham khisolil islam dan menebarkan salam itu termasuk akhlak yang mulia yang telah dibimbingkan Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala'anuhu, di suatu hari datang seorang lelaki menjumpai Nabi saw. Kemudian lelaki ini mengatakan, Ya Rasulullah, ayul Islami khairun. Wahai Rasulullah, perkara apakah yang paling baik di dalam Islam ini? Kata Nabi saw. Taqra'u salam ala man araftah wa man lam ta'arifu. Engkau tebarkan salam. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Ini poin yang harus betul-betul kita perhatikan. Taqra'u salam ala man araftah wa man lam ta'arifuh perhatikan poin ini bimbingan dari junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kamu tebarkan saya ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal dari kalangan kaum muslimin makanya heran jamaah sekalian heran heran ya yeah. Kalau ada di antara kita yang menibas, menisbahkan dirinya menyandarkan dirinya sebagai ahlu sunnah. sebagai orang-orang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi ketika bertemu dengan saudaranya sesama kaum muslimin buang muka, nggak mau salam, nggak mau sholat di sampingnya. Nauzubillah kemana mana? sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? dikemanakan bimbingan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wa taqra'us salam alaman arafta wa man Amalan yang terbaik dalam Islam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tebarkan salam. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal yang menjadi miris pada zaman sekarang ini jamaah sekalian. Sebagian kita maaf-maaf saja. Hanya mau menebarkan salam kepada teman-teman kita yang kita kenal. Hanya mau menebarkan salam hanya kepada jamaah. sesama pengajiannya kita, kebetulan satu majelis sering ikut kajian di masjid tersebut. Kenal salam. Adapun dari kalangan kaum muslimin yang lainnya yang dia tidak kenal, sikapnya acuh tak acuh, cuek auto Hai Mari dong kalau memang betul pengakuan kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita hidupkan kembali sunnah yang satu ini sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia ingat salam ini adalah salah satu perkara yang paling diiri ya, dihasad oleh orang-orang Yahudi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul bolmufron. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hasadukum al-Yahud ala Shayin, ma hasadukum ala Salam wa al Ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi tersebut hasad dengki iri kepada kalian. Dengan sesuatu yang lebih mereka hasadi. Yang mereka lebih dengki terhadap kalian. Kecuali salam dan takmin. Pengucapan amin. Ya subhanallah. Dan ini juga ingat jamaah sekalian. Menebarkan salam. Mengucapkan salam terhadap sesama kaum muslimin. Merupakan salah satu hak dari saudara kita yang harus kita tunaikan. Kita ingat ini, itu haknya saudara kita yang harus kita tunaikan. Makanya, jangan lagi sikap acuh tak acuh terhadap mereka, kaum muslimin. Jangan hanya mau mendebarkan salam ketika orang-orang tersebut adalah teman-teman kita saja. Jangan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hakul muslim ala muslim, situn, idalah kita fasallim alaik hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam. dan di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza laqitahu fasallim alaihi jika engkau bertemu dengannya maka tebarkanlah salam Iza laqitahu, fasalim alaih. Dan as al ta'ala menerangkan al-luqi. Bertemu di sini, itu maknanya ada dua jenis. Yang pertama, lukiyun haqiqiyun. Pertemuan secara hakiki, face to face. Bahasa betawihnya kurang lebih demikian. Ya, face to face. Bertemu langsung ini, bertatap muka. Itu namanya apa? Luqiyun haqiqiyun. Bertemu muka dengan muka tanpa hijab, tanpa pembatas. Iya. Kemudian yang kedua dari luki tersebut Berjumpah tersebut kata-kata Nabi tadi apa? Iza laki tahu al luki berjumpah di situ, bertemu di situ. Maknanya ada dua jenisnya. Yang pertama langsung berjumpa, berhadapan langsung, ataukah yang kedua perjumpaan hukmiyun. perjumpaan yang bersifat apa? Hukum, dihukumi itu sebagai perjumpaan Kapan itu? Ketika ada hijab Pembatas, penghalang diantara kita Contohnya apa? Lewat telepon Iya Itu namanya lukiyun hukmiyun ya. Dan sama hukumnya, kedua-duanya ini harus kita tebarkan salam Telepon, ya. langsung katakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu haknya saudara kita yang harus kita tunaikan Jangan langsung tanya, oh, gimana jadi enggak? Ngomong dulu dong, salam. Tunaikan dulu, gimana jadi main futsal enggak? Iya, jadi enggak bakar-bakar ikannya. Jangan, tunaikan dulu haknya dia sebagai seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Kan enak tuh, jamaah sekalian. Iya kan? Ya enak tuh. Iya. Sekali lagi? Iya. Syarat untuk menebarkan salam adalah ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya. Sesama muslim. ya. Dan kata para ulama, Ucapan salam tersebut tingkatannya tiga. Ya. Fa'innalahu thalatha maratiba. Al-martabatul ula' Yang paling pertama, Ucapan Assalamualaikum. Ketemu dengan saudaranya kita. Ini saya berbicara hukum perorangan ya. Ketika bertemu satu orang dengan orang lainnya ya. Ataukah dia berjumpa dengan sekelompok orang dia sendiri dan banyak orang yang dia jumpai. Dia katakan apa? Assalamualaikum. Cukup. Ya. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sepuluh kebaikan. Kemudian yang kedua dari bentuk salam tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. Bentuk yang kedua. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam isroon. Dia mendapatkan dua puluh kebaikan. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang paling afdol, sebaik baik salam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam thalaufun. Dia akan meraih 30 kebaikan. Ya subhanallah. Ini jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan pelit memberikan salam kepada saudaranya kita. ya. Apa sih beratnya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sempurna ucapan lafad salam tersebut. Semakin banyak pula pahala yang kita kita raih. Untuk kita sendiri jemaah sekalian. Selain kebaikan tersebut bisa dirasakan oleh saudaranya kita. Karena salam itu adalah doa keselamatan dari kita untuk saudaranya kita. Dan kebaikannya juga kembali kepada kita. Jangan pelit untuk menebarkan salam. Jangan pelit untuk mengucapkan lafad lafat salam. Yang sempurna dong. Iya, Sebutkan salam tersebut dengan sempurna. Dan hukum. Berbicara kembali tentang hukum, memberikan salam. Hukumnya sunnah ini, hukumnya sunnah ini, sunnah menebarkan salam, membaca salam itu hukumnya apa? Sunnah, adapun menjawabnya, maka hukumnya wajib, wajib, dan itu dinukilkan ijumanya para sahabat, apa para ulama? Iya, tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa redus salam alaman ulki alaihi wajibun ijmaan membalas salam hukumnya wajib yeah. dan itu dinukilkan ijma kesepakatannya para ulama dan itu disebutkan oleh alimam imam Ibnu Abdul Rahimahullah Ta'ala dan para ulama yang lainnya sekali lagi menebarkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya apa wajib Menjawab salam, nih ada dua orang kita jumpa, dia salam kepada kita, maka hukumnya wajib bagi orang yang mendengarkan ini, yang ditujukan salam untuk membalasnya. Kalau banyak orang, ada satu orang yang memberikan salam kepada sekelompok orang yang sedang duduk dia datang, maka cukup satu orang. Kalau sudah ada satu orang yang menjawab dari sekelompok orang tersebut, maka sudah cukup. Kalau yang lainnya yang menjawab juga, silahkan. Dipahami ini jama'ah sekalian? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Ini jama'ah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perkara yang pertama. Ya. Perkara yang pertama, sekali lagi diperhatikan, menebarkan salam, merupakan perkara yang akan memasukkan dan mengantarkan seorang hamba ke dalam syurga Allah SWT. jangan lagi ada di antara kita yang ogah-ogahan untuk menebarkan salam sesama kaum muslimin terlebih khusus ketika orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengenal agama mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istilah orang bagaikan apa kalau ketemu dengan saudaranya lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Lain amaluna walakum kemalukum, amalan kamu ya amalan kamu, amalan kami ya amalan kami. Nah, Allahu Sampai segitunya, katanya kokoh dalam manhaj. Pulang belajar manhaj, katanya kalian. Manhaj dari mana ini? Ya, tolong tunjukkan kitab dari kalangan para ulama yang menunjukkan demikian itu. Tolong tunjukkan. Kalau kalian mengatakan kami lebih mengenal yang namanya manhaj dan akidah ahlus sunnah wal jamaah, tolong dong dibawakan. Terkadang ucapan-ucapan ulama untuk para ahlul bidah, pelaku-pelaku bidah itu diterapkan untuk saudaranya sendiri. Dalam keadaan apa yang terjadi antara dia dengan saudaranya adalah perkara-perkara yang di situ para ulama berselisih pendapat terhadapnya yang terkadang perselisihan tersebut adalah perselisihan yang seharusnya seorang muslim harus pelapang dada tidak memaksakan kehendaknya pendapatnya kepada orang lain perkara-perkara yang tidak memaksakan diri seorang muslim untuk memaksakannya kepada orang lain masih ada majal tempat untuk kita saling berdiskusi untuk kita saling duduk gimana kalau sekiranya kita tahu aduh ini lagi orangnya nih. Ana kalau salam pasti nggak dibalas sama dia. Gimana sih punya kita? Tetap salam kata para ulama. Salam saja. Mau dibalas kek mau tidak terserah dia. Dosanya dia yang tanggung nantinya, Kita alhamdulillah hati kita lapang, tenang. Kita sudah tunaikan haknya dia sebagai saudaranya kita kita pun dapat paha dapat pahala, bahkan ini pula poin yang terpenting yang harus kita ingatkan kepada ikhwah sekalian dan akhwat sekalian kepada kaum muslimin dan muslimah tentang memberikan salam kepada pelaku maksiat terkadang, ini ditanyakan oleh al-Syikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Dia dalam kitab liqa al-bab al-maftuh jilid 12 halaman 165 sebacakan nih tambahan faida untuk kita semuanya kata beliau ikhtara muslimin fi salam min adamihi isyanihi katanya sebagian orang bingung di dalam permasalahan menebarkan salam memberikan salam ataukah tidak kepada pelaku maksiat yang menampakkan kemaksiatannya boleh enggak kita tidak memberikan salam kepada mereka? Kata beliau, kata sang penanya ini. Hal min kaedatin tubayyin wahadihil mas'ala wa amfaliha aftuna ma'jurin. Apakah dalam permasalahan ini terdapat kaidah? Iya. Mohon fatwahnya. Kata syikh, fa Kata syih, thimin, Al diperhatikan baik-baik ini. Ini caranya kita menjaga interaksinya kita dengan masyarakat. Agar kemudian kita di, tidak dicap sebagai orang-orang yang bersikap eksklusif. Yeah. Sudah asing di tengah manusia. Ditambah lagi perbuatannya kita. Yang membuat mereka terkadang menjadi lari dari dakwah ini lari dari ajaran yang mulia ini dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nam, ya, yeah. al-qaidah, kaidah, aturan main dalam permasalahan ini. Awalan yang pertama, al fusuk la yukhrijul insan minal iman." Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mengeluarkan dia dari Lingkaran keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Walayajuzuh hajrul mukmin aksar min salasati ayam. Dan tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk memboikot seorang muslim lebih dari tiga hari, tiga malam. Lakin, idha kanal hajr, dawaan lahu. Itu pun, pun Memboikot saudaranya kita yang terjatuh dalam kemaksiatan itu kalau ada masalahnya, ada kebaikannya, itu obat buat dia, Iya yeah. Bimana ah, fulan hajarahu, au anna hajaruhu, Artinya apa? Orang yang kita boikot ini, pelaku maksiat ini, kerjanya minum, ataukah berjudi, ataukah yang lain yang meninggalkan sholat jamaah bersama kaum muslimin. Katanya dia lihat kalau orang yang kita hajar ini, yang kita boycott ini merasa dirinya diboykot oleh manusia, kemudian membuat dirinya semakin baik sadar dia, maka lakukan perkara tersebut. Iya, ini boycott yang terpuji. Iya akan tetapi jika tidak, jika tidak mendatangkan kebaikan bagi orang yang di boycott tersebut maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memberikan hajar kepada muslim yang lainnya yang terjatuh dalam kemaksiatan karena gunanya hajar boycott itu adalah membuat orang tersebut mau kembali sadar kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata beliau fal ya akhi annal hajar idha kana fihi maslahatun bin nisbatilil fasik Wa illa la maka, yang terpenting, wahai saudaraku, bahwa boykot hajar itu Tahdir tersebut. Jika ada kemaslahatannya, kebaikannya terhadap orang fasik tersebut, orang yang berbuat kemaksiatan tersebut, maka boykot dia. Kalau tidak ada kemaslahatannya, maka jangan sunnah di tempat tersebut lemah. Ya. Kemudian, kita mau beraksi lagi untuk apa? memboikot orang-orangnya naudzubillah apa jadinya Iya yeah. kata beliau dia membawakan sebuah contoh ketika kita lewat di hadapan seseorang ini misalkan ini, kita lewat di hadapan seseorang yang mana seseorang tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lihat bahwasanya boykotnya kita ini kalau kita nggak salam ini maka lebih parah keadaannya nantinya. Dia akan menjadi marah dengan kita. Akan menjadi lebih ganas terhadap kita. Maka dalam kondisi itu ikhwas sekalian tebarkan salam. Tebarkan salam kepada mereka. Doakan mereka kalau kita mampu rangkul mereka. Nasihati mereka dengan cara yang lemah lembut. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jauh dari bimbingan agama. Kata beliau, jika sekiranya engkau tidak salam kepada dia, kemudian dia marah, membenci kamu, iya. Maka kata beliau, tetaplah engkau salam hatta law asar adalah maksih, walaupun orang terus orang tersebut terus menerus terjatuh dalam kemaksiatan. Itu fatwa dari ini penting untuk kita perhatikan jamaah sekalian. Terlebih khusus kepada ikhwan dan akhawat sekalian. Iya, Kepada masyarakat di sekitarnya kita. Tebarkan salam. Iya, Jangan lagi sebagian membuat jurang pemisah antara kita dengan mereka. Tebarkan salam. Cintai mereka juga sebagai seorang muslim. Tunaikan hak-hak mereka sebagai seorang muslim. Tebarkan. Tebarkan. Ya, subari doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut yang terjatuh dalam kemaksiatan. Itu yang pertama. Afsus salam, tebarkan salam. Kemudian amalan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilu al-arham. Sambung hubungan silaturahmi tersebut, sambung hubungan kekerabatan tersebut. Ya. Dalilnya mana? Sudah sering kita dengarkan. Hampir setiap ustadz itu ketika memulai ceramahnya, selalu kita dengarkan. Wa wal arham ini bahaya ini kalau kita cuman sering dengarkan tapi enggak tahu maknanya dan enggak pernah di amalkan. Yeah. Wattakullah. Takutlah kalian kepada Allah. Alladhi tasa'alu nabihi wal-arham yang dengannya kalian meminta. Wal-arham. Ey al-arham. Perhati-hatilah kamu terhadap berhati-hatilah kalian terhadap al-arham hubungan kekeluargaan jangan sampai kalian putuskan jangan kata Allah subhanahu wa ta'ala ya subhanallah demikian pula dalam surat Muhammad kata Allah subhanahu wa ta'ala Asaitum, intawallaitum antupsidu fil maka apakah kiranya jika kalian berkuasa di muka bumi ini Kemudian kalian akan membuat kerusakan di atasnya dan memutuskan silaturahmi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ulaikal ladina la'nahum Allah, faasamahum wa amma abusarahum. Mereka-mereka itulah yang membuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang meretakkan dan memutuskan hubungan silaturahmi, orang-orang yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tulikan telinga mereka dan butakan penglihatan mereka. Nauzubillah. Iya. Maka ini jemaah sekalian perkara yang harus kita perhatikan untuk selalu menyambung hubungan kekeluargaan silaturahmi kita kepada kaum kerabatnya kita. Dan seutama-utama orang tersebut adalah kedua orang tuanya kita. Seutama-utama kaum kerabat kita yang harus kita jaga. Yang harus kita selalu sambung. Persaudaraan dengan mereka adalah orang tua nya kita. Terlebih khusus ibunya kita. Ya subhanallah. Ibunya kita jamaah sekalian, ya ibunya kita. Makanya ketika seorang lelaki berjumpa Nabi SAW Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mana hakunas bihosni sahabati wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, um, ibu kamu. Thumman kemudian siapa lagi wahai rasulullah kata nabi shallallahu alaihi wasallam ibu kamu Thumman kalau Omok ibu kamu tiga kali itu berturut turut siapa siapa siapa kata nabi shallallahu alaihi wasallam ibu kamu ibu kamu ibu kamu kemudian yang kali keempatnya kata nabi shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Thumman kemudian siapa kata nabi shallallahu alaihi wasallam Abu bapak kamu -akhrib wal -akhrib. kemudian setelah itu dan setelahnya. Ini nih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan orang tuanya kita, terlebih khusus ibunya kita jamaah sekalian, ibunya kita. Bahkan bahkan ya, walaupun orang tua kita tersebut adalah orang yang kafir. Belum masuk ke dalam Islam. Mereka, inilah akhlak yang mulia yang dibimbingkan oleh Islam. Bagaimana adilnya Islam tersebut. Ya. Walaupun sekalipun kedua orang tua kita itu belum masuk ke dalam Islam. Masih kafir. Maka hak dia sebagai orang tua harus kita tunaikan. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam Al quranul Karim dalam Surat Luqman ayat 15 kata Allah Subhanahuwataala wa injahada keala antusriqabi maleisalagabihi ilm dan jika kedua orang tua kamu ibu bapak kamu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahuwataala ketika kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk murtad mengingkari Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya ya yang tidak ada ilmu kamu tentangnya. Apa kata Allah sebelumnya itu? Apa? Setelah itu apa kata beliau? Tetaplah kalian berbuat baik kepada mereka. Terhadap kedua orang tua kamu itu. Walaupun mereka masih kafir. Belum terketuk hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Tutur kata. Walaupun orang tua kita yang kafir tersebut mencaci maki kita, menghina kita, maka hendaknya seorang muslim dan muslimah membalas ucapan yang tidak baik tersebut dengan ucapan yang lemah lembut, terangkan. Ibu kita caci maki kita, bapak kita caci maki kita. Ibu bapak yang kafir Balas dengan kebaikan yang telah dituntunkan oleh Islam. Kalau kita balas dengan ucapan yang jelek, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita? Orang kafir dengan orang Muslim, Islam datang untuk memberikan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah umat manusia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bazzar rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mabuitsu li utammima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus oleh Allah Rabbul alamin di tengah-tengah kalian di muka bumi ini hanyalah dalam rangka untuk Mengantarkan kalian, menggiring kalian kepada akhlak yang mulia akhlak yang luhur. Bayangkan setingkat orang tua kita kafir jamaah sekalian. Kita harus berbuat baik kepadanya. Lah bagaimana kalau kedua orang tua aja kita adalah seorang muslim dan muslimah. Itu balasannya kita. Hanya karena seperkara sepele kemudian kita tidak mau berhubungan dengan orang tuanya kita. Hanya karena ada ucapan orang tuanya kita yang menggores hatinya kita ini. Kemudian kita nggak mau mengunjunginya. Tidak pernah menelponnya jemaah sekalian. Ingat berapa banyak goresan-goresan yang telah kita gores ke dalam hati ibunya kita. Berapa banyak jemaah sekalian. Berapa banyak. Tidak terhitung jumlahnya. Betapa durhagahnya kita kepada orang tuanya kita. Ya subhanallah. Itu keperbuatannya kita. Lebih mementingkan istrinya kita. Dibandingkan ibunya kita. Dibandingkan ayahnya kita. Na'udzubillah. Dalam keadaan seorang lelaki walaupun dia telah menikah. Maka tetap keutamaan yang terbesar adalah untuk kedua orang tuanya. Berbeda dengan wanita. Berbeda dengan istri. Ketika dia sudah menikah. Maka hak yang terbesar adalah hak yang harus ditunaikan kepada suaminya. Ketaatan dia terhadap suaminya lebih harus didahulukan dibandingkan ketaatannya terhadap kedua orang tuanya. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu poin yang harus betul-betul kita perhatikan dan manfaatkan ibu kita, ayah kita, ya celaka kita, merugi kita. Kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kita untuk menemani ibu kita di usia senjanya, di usia tuahnya, kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meragimahamfirajul celaka, binasa, merugi seorang lelaki yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya ibuka, ibunya kah, atau bapaknya kemudian kesempatan tersebut tidak mampu dia manfaatkan untuk memasukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala apa sulitnya ikhwah membeli pulsa kalau internet luar biasa berapapun dibeli untuk membeli pulsa menelpon orang tuanya yang berada di kampung untuk membeli pulsa. Sekedar memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang tuanya. Jarang dia lakukan. Terabaikan dan terlupakan pada dirinya. La ilaha illallah. Inikah balasan kita terhadap kedua orang tuanya kita jemaah sekalian. Inikah balasan kita terhadap orang yang menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Dialah kedua orang tuanya kita. Dialah kedua orang tuanya kita. Makanya dalam kisah yang masyhur. Dalam kisah yang mungkin pernah sebagian kita mendengarkannya, kisah seorang lelaki yang berasal dari Yaman, lelaki soleh yang berasal dari Yaman, yang berangkat haji dengan membawa dan menggendong ibunya yang sudah tua renta, dibawa dari Yaman ke Suria, dari Yaman ke negeri Mekah, dibawa digendong orang tuanya. Subhanallah. Jarak sekarang tuh kalau naik mobil Yaman dengan Saudiia maka ya sekitar 20, 20 jam. Pakai bus. Lah dulu nggak ada bus gimana tuh. Betapa repotnya dia. Betapa sulitnya beban yang dia tanggung. Dia tawaf lagi ini. Tawaf sambil menggendong orang tuanya ibunya. Yang sudah tua rentah. maka selesai dia tawaf. Lelaki pemuda dari Yaman ini menyangka bahwa dia telah membalas kebaikan ibunya selama ini dari perbuatannya. Dia menggendong ibunya, melangkah melakukan rangkaian haji. Laki-laki ini berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar radiallahu, taraan ba. Kata lelaki yang berasal dari Yaman ini, ia Umar. Aturani kad jazai tuha. Wahai Abdullah ibnu Umar. Apakah engkau menilai. Bahawa apa yang aku telah lakukan ini. Telah membalas kebaikan ibuku selama ini. Subhanallah. Dia menyangka bahwa jerip ayahnya menggendong ibunya ini. Telah membalas kebaikan. Kebaikan ibunya. Selama dia hidup. Kata Abdullah ibnu Umar. radhiyallahu ta'ala anhum. La. Walau bisa, tidak sama sekali. Walaupun untuk membalas satu tarikan nafas ibu kamu ketika melahirkan kamu, ya Subhanallah, engkau tidak akan bisa membalasnya. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibu kamu itu, walaupun sekedar untuk membalas satu tarikan nafas dia ketika melahirkan kamu di muka bumi ini. Itu jamaah sekalian. Rahimah ni, seorang muslim dan muslimah, hendaknya memperhatikan perkara yang satu ini. Jangan sampai kita menyesal nanti jamaah sekalian. Istri masih bisa dicari lagi. Kalau meninggal masih bisanya nikah lagi, anak-anak masih bisa lagi dibuat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka orang yang kita cintai, ibunya kita, ayahnya kita telah tiada, kemana kita mau cari jamaah sekalian? kemana, kemana kita mau jadi gantinya, makanya kepada ikhwa dan akhwat sekalian mari manfaatkan kesempatan yang satu itu ya jangan kita tutup celah pintu untuk memanfaatkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya kita untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala, terus sambung silaturahmi tersebut dalam bentuk apapun ya, ingat sekedar menyenangkan hati orang tua hanya kita itu pahala yang besar. Senangkan hati orang tua hanya kita, senangkan kaum kerabatnya kita, Pamannya kita, kakeknya kita, neneknya kita. Itu orang-orang kaum kerabatnya kita. Jangan lupakan jasahnya mereka. Kakek neneknya kita apalagi kalau masih hidup. Papa kita nggak akan mungkin bisa ada kalau nggak ada kakeknya kita itu sebab mereka jamaah, jamaah sekali. Ya, jangan menjadi orang-orang yang melupakan jasa orang lain. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang bermental jelek. Ingat kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh orang lain, terlebih khusus kepada kedua orang tuanya kita. Ini yang kedua. Senantiasa menyambung hubungan silaturahmi. Pernah di suatu saat jemaah sekalian, ada sebuah kisah juga seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kata lelaki ini, ya Rasulullah, ya, innalillah asiluhum wa yaktau Wahai Rasulullah, aku punya kerabat, keluarga. Yang mereka itu aku senantiasa sambung silaturahminya. Agar tetapi mereka memboikot saya. Mereka menjauhi saya wahai Rasulullah. Wa aksinu ilaihim wa yusi una ilaya. Aku senantiasa berbuat baik kepada mereka wahai Rasulullah. Bawakan hadiah. iya. Bawakan makanan. Mainan untuk anak-anaknya. Tapi kok mereka menyakiti aku wahai Rasulullah. Rasulullah, ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Aku lemah lembut kepada mereka, wa Rasulullah. Waiyah jahaluna, akan tetapi mereka bersifat kasar kepada aku. Ya, setiap kasarnya mereka itu, aku balas dengan kelemah lembutan, wahai Rasulullah. Bayangkan ini luar biasa, akhlak luar biasa dari perangai seorang Muslim yang seharusnya kita contoh. Dia ngadu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Aku punya keluarga Rasulullah. Aku sambung silaturahmi tersebut, tapi mereka selalu berupaya untuk memutuskannya. Aku baikih mereka, agar tapi mereka balas kebaikan ku tersebut dengan kejelekan. Aku lemah lembut kepada mereka, tapi mereka berbuat kasar kepadaku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika sekiranya betul apa yang kamu katakan tersebut. Maka sungguh la makmun alaihim Sungguh pertolongan Allah subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kamu selama kamu dalam keadaan demikian. Itulah yang dinamakan al-wasil jamaah sekalian orang yang menjaga dan terus menyambung hubungan silaturahmi. Yang bagaimana itu? Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika keluarganya kita memutuskan hubungan tersebut, kita berupaya untuk menyambungnya. Ini nih tontonannya. Jangan keluarganya kita boikot kita, karena mungkin nggak senang. Iya, jauh dari bimbingan agama, kemudian mereka membenci kita, kita pun membenci mereka. Jangan. Iya, jangan balas kejelekan mereka dengan kejelekan yang sama, jamaah sekalian jangan. Lakukan itu. Tuh. Dia putuskan kita sambung, datang, datang. Dia blokir kita, ya, blokir HP-nya kita, nomornya kita, ganti dengan nomor yang lain. Hubungin mereka, tidak mau, bukakan pintu kita. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, datang lagi pekan depan, jamaah sekalian datang lagi bulan depan. Jangan pernah berputus asa, ketuk pintunya, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah SWT untuk terus menyambung hubungan silaturahmi kepada saudaranya kita. Bahkan kepada saudara-saudara kita yang memutuskan hubungan silaturahmi kepada kita. Jangan balas keburukan yang mereka lakukan kepada kita. Walaupun sah-sah saja, boleh-boleh saja. akan Tetapi seorang Muslim tentunya ingin meraih yang lebih utama sambung terus sambung terus ibu kita mungkin sakit hati sama kita nggak mau menerima kita datang terus berikan hadiah doakan dalam doanya kita doakan dalam sujudnya kita tuh jamaah sekalian rahimah ning warahmatullah jangan menjadi pribadi pribadi yang membalas kejelekan keburukan dengan kejelekan dan kuperbukan yang sama, kemudian yang ketiga, yang ketiga dari sebab yang akan memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu amat memberikan makan. Wah, ini jemaah sekalian penting ya, amalan yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Memberikan makan. iya, Dan ini disebutkan oleh para ulama. Anahum min sifati al -abrar. Termasuk sifatnya orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang beruntung. Dan banyak disebutkan di dalam Al-Quranul iya, Yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang memberikan makan terlebih khusus kepada fakir miskin dan disebutkan oleh para ulama itu amut ta'am ini maknanya umum. Iya, yeah, memberikan makan itu maknanya umum. Terhadap tetanggahnya kita, terhadap tamunya kita yang datang ke rumah, mengajak temannya kita makan ketika diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama masuk pula dalam keumuman tersebut. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Insan kata Allah Subhanahu wa taala inna ma nu'atimu qum li hanyalah kami memberikan makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala la nuridu minkum jazaa' aw dan kami tidak inginkan dari pemberian makanan ini kepada kalian ucapan terima kasih maupun balasan dan ini poin yang penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak diperkenankan bagi seseorang yang menyumbangkan makanan, memberikan makanan kepada fakir miskin, anak yatim, kemudian dia mengatakan tolong doakan kami ya, biar rezekinya kami lancar, berkah, ya, semakin sukses jangan karena masuk dalam keumuman ini La, jaza la Kami nggak inginkan kepada kalian balasan dan rasa terima kasih. Itu kan balasan tuh. Ketika kita memberikan mereka kemudian kita minta didoakan oleh mereka jangan tinggalkan perkara tersebut yang kita minta, kita mohon adalah balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan saja kepada mereka terlebih khusus kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Berikan saja makanan tersebut, terlebih khusus kepada tetanggahnya kita. Kalau memang tetanggahnya kita itu adalah orang yang miskin, yang setiap harinya bingung mau makan apa lagi. Kalau sebagian kita bingung, sudah makan semuanya, mau makan apa lagi ya? Iya, kalau tetanggahnya kita bingung, ini mau makan apa lagi? Karena memang nggak ada. Iya, kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan ini Termasuk dari adab ya. Tidaklah beriman Seseorang itu dengan keimanan Yang benar Dia senantiasa Dikenyangkan perutnya dengan berbagai Makanan dalam keadaan Tetanggahnya kelaparan di samping Rumahnya La ilaha illallah Ini bahaya jamaah sekalian Diperhatikan tetangga-tetangga kita Apabila mereka termasuk orang-orang yang Kurang mampu iya sulit untuk mendapatkan makanan untuk mereka makan di harinya tersebut dan para ulama menyebutkan wa it'amut ta'am lahu ilu jama dan memberikan makanan tersebut kepada manusia yang memiliki keutamaan yang sangat banyak diantaranya di antaranya ini makanya bersyukur orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ini gemar ringan tangan untuk memberikan makan kepada orang lain nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya. Tapi ingat sisakan juga untuk orang-orang di rumah, ya Pak Arif. Ya, disisakan. Ya, memberikan makan, ya. Jangan serahkan semuanya ke orang lain, tapi sisakan juga untuk orang di rumah. Iya. Nikmat yang besar Amalan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ini. Keutamaan orang yang memberi makan. Kata beliau, kata para ulama. Minha innahu khairul a'mal. Memberikan makan. Itu adalah sebaik baik amalan. Dalam hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr. Ketika seorang lelaki tersebut berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul muslim khairun. Muslim manakah ataukah Islam manakah dari amalan-amalan -amalan yang terbaiknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Engkau memberikan makan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau ngajak teman makan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala biar bernilai pahala. Iya memberikan makan kepada tetangga, kepada fakir miskin dan lain-lain dan sebagainya dari orang-orang yang membutuhkan. Datang tabuhnya kita hidangkan sebaik-baik makanan, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala agar bisa masuk dalam keutamaan ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi dalam hadis yang sahih pula, ya. Yeah. an khairan nas Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya juga, "Siapakah badus yang terbaik?" kata beliau, "Khiyarukum, mana apa amatpaan, am. sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makan." Ya, terlebih khusus kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. tuh jamaah sekalian, rahimani, wa rahimakumullah. Kemudian dari manfaatnya memberikan makan tersebut annaja ahwali yaumil Keselamatan dari kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Dalilnya tadi itu dalam surat Al-Insan. Inna manutu'imu qum liwajahillah la nuridu minkum jazaa' awwalasy Inna nakhafu min rabbina abu abusaqom tarir. Sesungguhnya, kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami enggak butuh ucapan terima kasih kalian, kami enggak butuh balasan dari kalian. Sesungguhnya, kami takut, kami khawatir. Kengerian yang terjadi pada saat itu, pada hari kiamat, takut mereka. Itulah salah satu sebabnya untuk bisa selamat dari kengerian pada hari kiamat dengan. Memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkannya terlebih khusus. Kepada orang-orang fakir miskin. Ini jamaah sekalian. Dan di sana pula terdapat ancaman. Terdapat ancaman terhadap orang-orang yang enggan. Orang-orang yang selalu menahan hartanya. Dari memberikan makan. menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam surat Al Maun kata Allah Subhanahu wa taala ara'aitalladzi yukadzibu bid-din tidakkah kalian mengetahui siapa yang mendustakan agama itu fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin lihat itu wala yahuddu ala ta'amil miskin mereka yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak mengancurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin Kemudian dalam sunnah juga memberikan ancaman terhadap orang-orang yang bakhil ini dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "Thalaathun layyukalimuhumullah wa la ilayhim qiyamah wa la wa la huma azabun alim." Tiga golongan dari manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibersihkan dan bagi mereka siksaan yang pedih. Di antaranya siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Seseorang yang memiliki kelebihan air, sudah cukup dia untuk kebutuhannya, masih ada kelebihannya, yamna'uhu ibnas sabil. Akan tetapi dia tidak berikan kepada orang-orang yang lagi dalam perjalanan. Lagi butuhnya orang, minuman dengan air. Tapi dia tahan, cegah, nggak mau berikan kepada orang tersebut. Fayaqulullahu azza wajalla lahu Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada lelaki yang enggan memberikan airnya tersebut. Di hari kiamat ali amna'uka Di hari ini. Aku mencegah kamu dari keutamaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemamanat, tak fadlal malam, tak meliadak sebagaimana engkau mencegah orang lain dari kelebihan yang bukan kamu hasilkan dari kedua tangan kamu. Air itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaannya kita. Kok kita mau menahan, tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan. Makanan, minuman ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi kata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tiga dari amalan tersebut menebarkan salam Menyambung silaturahmi, memberikan makanan, kemudian kata beliau, wassallu bilail wana suniyyah mun dan bangunlah kalian di tengah malam, sholatlah kalian di tengah malam, iya dalam keadaan manusia terlelap dalam tidurnya, kiamulail ini jamaah sekalian tak besolehin kebiasaannya orang-orang soleh. Ya, amalan yang begitu mulia di sisi Allah Swt. Kata Allah Swt. Tatta anil dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka senantiasa bangun untuk berdoa kepada Rabbnya, Allah Swt kena khawatir, takut terhadap siksaan ropnya. Dan senang akan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemulail jemaah sekalian. Yang sampai-sampai wasiat ini pun diingatkan langsung oleh Jibril alaihissalam. Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimam at tabarani dalam kitab Beliau Al-Asad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad wahai Muhammad wa'lam anna syaraf almu'min qiyamahu billail wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat ingat ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah tak kalah dia bangun di tengah malam untuk menegakkan qiyamul lail salat malam subhanallah menunjukkan kejujuran diri seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu Wa Taala. salat malam yang dia lakukan tak kalah manusia bahkan istri dan anak-anaknya pun tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Dia bangun berwudhu beristighfar kemudian bermunajat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mulai bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah tersebut sebaik-baik sholat setelah sholat lima waktu Qiyamul mulai seutama-utama sholat setelah sholat lima waktu Qiyamul mulai sholat tahajud jemaah sekalian ya akanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah yang satu ini ya kalau bisa sembunyikan serapat-rapatnya tidak seorang pun yang mengetahui kita untuk melaksanakannya. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat, solat, ya, yang bahaya, yang bahaya. Kalau yang mencegah kita untuk bangun tengah malam adalah dosa-dosanya kita. Itu yang bahaya, itu yang bahaya. Jemaah sekalian, sulit bangun di tengah malam, merasa berat untuk bangun, melangkahkan kakinya kita untuk berwudu melaksanakan keyamul lain karena dosa-dosanya kita itu lebih parah lebih bahaya segera kita obati jangan sampai terus menerus kita di oleh perangkap setan ini ya oh nabi nabi shallallahu alaihi wasallam makhluk yang mulia melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan safar. Ya, terlebih khusus apa? Salat witirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kabarnya tidak tinggalkan witir ini. Masuk pula dalam keumuman itu. Ya. Bahkan minimalnya itulah jamaah sekalian. Kalau enggak mampu untuk bangun di tengah malam, ya paling minimal jangan tinggalkan apa, solat witir. Paling minimal sekali itu, paling minimal jaga itu, solat witir. Paling sedikit satu rakaat, kalau sudah lihat, sudah mau subuh, masih ada waktu, solat witir, satu rakaat. Kalau masih ada waktu, Tiga rakaat, kalau masih ada waktu lima rakaat, kalau masih ada waktu tujuh rakaat, kalau masih ada waktu 9 rakaat, kalau masih ada waktu 11 rakaat, itu solat witir semuanya, bukan solat tahajud yang disebutkan solatul na matna solat malam dua rakaat dua rakaat. Ini pembicaraan kita solat witir, boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima rakaat, boleh tujuh rakaat boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat. Dipahami ini jemaah sekalian. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, paparkan di pertemuan kita di pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita sebutkan jemaah sekalian bisa menjadi ucapan yang bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dengan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-Nya yang bisa merasakan nikmatnya syurga pada hari kiamat kelak. Wa akhirul da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa'atuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.